Bang, kasihan. ini enak sama yang lain? Mau aja bawa aja dua sama abang, jangan di tempet gitu. Kasihan ini orang kecil. Udah ada izin kalau Izin kan ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Channel JSTP Kreatif Anak Indonesia. Video kali ini gua bakalan bikin video sosial eksperimen. Gua bakal mengetes kebaikan pengunjung di sini, apa reaksi mereka kalau gua bersikap okay. ini. jangan lupa, laki -laki. Jangan lupa share video gue sampai Biar channel gua semakin berkembang Dan jangan lupa add Facebook Wandi Di bawah ini gua udah tulis linknya Sekarang kita langsung kasih kita cari Dokumennya masih Pak. enggak bawa. gak apa apa mungkin uang itu bisa membantu saya ya. banyak saya rumah kan udah dua hari ya, di bil, ya, saya di terlantar cara keluarga lainnya sedikit ya tapi itu kan biasa ya, ya. makasih ya ya Semoga mudah-mudahan kebaikan lah dibalas Tembel, ya Bang. Pergi dong, jangan ganggu wisatawan sini. Eh, hey, jangan gitu dong, Bang. Kasihan. Lu kan enggak enak sama yang lain. Bang, saya kan teman ngambang dekat tempat. Ya, mau pergi jangan ganggu ama pengunjung dong. Enggak sopan, Abang. Ya, uh, mau pergi aja nih. Eh, ya, pergi aja. Kalau oh, ya, mau bawa aja dulu sama abang, jangan dipentak-pentak gitu. Kasihan ini orang kecil. Ya, aku mau, aku bisa, aku udah ada izin, kalau masuk sini izin dong no. bukan ada pos ini tadi izin emang sebelumnya gua lagi nge-prank nih gua lagi bikin video sosial itu, gua lagi lihat kesempatan orang oh, ya, eh. kameranya di disono oh. <inger> aja <cualesh Muslims fighting> mantap, mantap, ah. mantap, mantap Oke, okay. ya. ya. ya. ya. okay, ini abang ada pesan-pesan Kesan buat ini. Yeah. <laughs> Oke, okay. cukup sekian video gua sampai di sini aja. Jangan lupa like dan subscribe nya. Terus share video gua sampai, sampai selesai. Jangan lupa juga, jangan lupa add Facebook One Day ya sebagai fotografer atau kameramen. Oke, okay? udah gua udah tarolinya di sini di bawah. Terima kasih, assalamualaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sekian video gua sampai di sini Semoga bermanfaat untuk kalian ya Oke okay? Berbuat baiklah selama kita masih hidup Karena dengan berbuat baik Kita bakal disegani dan di banyak orang Oke okay? Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe-nya di bawah ini Karena subscribe itu gratis Terima kasih guys